halo, horas sih horas sehat, sih Oh sehat sehat dua, <tuh> oh, do, sehat lo Sehat o, do apa? Oh apa? Muda, mudah udah bau mah. udah banyak, masih di belakang. Eh, uh, masih luruh tuh, Iba. Bau loh, Jadi tanggal 3 momo lah. Hmm, tanggal udah bau. tanggal dua puluh dua. mau aku mah. Oh iya, hidup sih juga bawa oh lu mau lu apa yang kusaya alak saya bangga muda bangga mulai bilang sih si dada besudi alas saya bangga nih apa yang gak muda beda besudi ngeri nah, iya dong biasa sudah oh bawa lain muda ada bawa mah mulu tapi ya yes dua lain muda ulang durah ya pengen udah sukses luruh halai di perjalanan mah hobi kompor sugar dulu hawa panda kosong nih udah mah oh udah mah lap nggak tanya sudah bawa mah tau mah bet nomor mau